Halo Dreamers, balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Leo dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Leo. Kemudian kita lihat kedepannya seperti apa dan dibacain khusus dari sisi percintaan. Kalau nanti kelihatan di kartu mengenai pendidikan, karir, keuangan ataupun kesehatan dan sisi spiritual nanti dibacain juga.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 di bagian kanan ada Ace of Wands. Oke, jadi di sini banyak banget tongkat, ya. Wands, tongkat-tongkat uh, gitu kan? Di sini ada lima, ya. Ada lima tongkat dan satu tongkat lagi itu tumbuh gitu ya, tuh, yang dipegang sama Queen, ya. Di sini. Uh, yang dipegang sama Queen itu adalah bunga matahari. Dimana bunga matahari itu sebetulnya representasi Leo banget ya. Representasi Leo kenapa? Karena kalau dari kartu sun ya the sun. Itu ada banyak banget di belakang uh, bayinya itu adalah bunga matahari. Banyak banget ya banyak banget. Dan di sini aku lihat berarti memang. Pancaran sinar kamu ya itu kuat banget saat ini dan kayaknya itu mendekatkan sosok ini gitu. Jadi kayak pancaran sinar kamu itu menjadi magnet, istilahnya kayak pesona gitu ya. Pesona hmm. kamu itu menjadi magnet gitu bagi dia yang aku lihat di sini. Dan dari pancaran tersebut bisa jadi yang aku lihat memang ada kaitannya ke arah percintaan ya dimana dia tertarik gitu loh untuk bisa bersama dengan kamu ya menjalani kehidupan bersama gitu kan yang aku lihat berhubungan ya bisa juga yang aku lihat di sini jadi memang dia meniatkan sih dia meniatkan untuk uh, bisa bersama dengan kamu karena dia ngerasa kamu itu pesonanya kuat banget gitu, jadi dia pengen gitu, jadinya dia pengen untuk bisa bersama sama kamu terus, ya aku lihat seperti itu, ya pancaran sinar kamu kuat banget, dan untuk beberapa orang seperti itu, ya jadi mendekatkan orang yang baik gitu, ya pancaran sinar kamu baik, dan berarti memang mendekatkan orang yang baik juga, gitu kan ya, seperti itu untuk Beberapa orang yang lain, justru karena sekarang lagi Mercury retrograde, jadi yang aku lihat memang ada, uh, ada kaitannya ke arah, uh, mungkin pancaran sinar kamu memang kuat gitu ya, memang kuat. Kadang orang kalau ngeliat seseorang sukses, ada yang seneng, ikut seneng gitu kan, itu normal ya yang aku lihat tapi untuk beberapa orang ketika ngelihat orang lain sukses dia seperti tersaingi gitu ya seperti merasa tersaingi dan hal-hal seperti itu sebetulnya memang tidak patut untuk didekatkan ya maksudnya kayak kamu ketika ngelihat hal seperti itu hati-hati banget gitu dan jangan mendekat gitu kepada orang ini karena dia punya punya dua muka istilahnya gitu ya terus caper yang aku lihat ya uh, caper banget dan yang aku lihat di sini mungkin kalau kamu kalau kamu ngelihat gitu ya aku nggak aku nggak uh, apa ya namanya kayak nggak menuduh juga ya tapi ini terjadi juga gitu ya sama aku kalau kamu pengen tahu silakan aja di di cek ya di story YouTube aku Ya di story kalau kalian lihat gitu kan. ya Kenapa? Karena beberapa orang memang ada yang istilahnya kayak nggak bisa ngeliat orang lain itu berekspresi. Terus uh, ketika ngeliat kamu begini-begini-begini dan lebih tinggi ataupun lebih istilahnya kayak lebih bagus dan saat itu dia merasa tersaingi gitu. Kemudian juga yang aku lihat di sini selain itu juga kebebasan berekspresi atau mungkin uh, ketika kamu ngomong kayak gini kayak gini kayak gini dia kayak hai, hai terus kemudian di belakang ataupun kayak ada istilahnya sarkasme gitu ya kayak ada sarkasme dan uh, seolah-olah Ketika, ketika kita melakukan sesuatu, terus nggak sesuai dengan keinginannya dia, dia nggak suka, harus seperti itu. Padahal sebetulnya kan beda-beda tiap orang gitu kan, beda-beda dan e, seni aja banyak gitu kan, seni itu banyak banget. Terus kemudian juga cara orang berbicara, cara orang berekspresi, cara orang melakukan sesuatu itu banyak banget. ya Kalau semuanya sama harus kayak gini, kayak, kayak gini dikotakin gitu kan. Ya, kalau mau dikotakan yang gak ada yang spesial dong gitu kan ya jadi uh, sebetulnya ketika ngelihat orang lain itu ya menerima kekurangan dan menerima kelebihan masing-masing gitu yang penting dibicarakan dengan baik-baik uh, tanpa ya tanpa uh, cemburu berlebihan atau tanpa julid gitu ya tanpa uh, istilahnya kayak mengeluarkan aura-aura negatif, kamu boleh banget gitu kan, misalkan sarannya kayak gini, kayak gini, kayak gini atau mungkin istilahnya kayak uh, ngasih saran ke orang kayak gini, kayak gini, kayak gini. tapi kan itu hidup-hidup seseorang gitu kan uh, dan nggak berarti juga cocok untuk uh, saran tersebut cocok untuk kamu atau untuk si dia, untuk si A, si B gitu kan. saran ya tetap saran yang ngelakuin adalah orang tersebut gitu, terserah orang tersebut mau kayak gini, mau kayak gitu gitu kan pokoknya urus uh, urusin diri kamu sendiri aja dulu gitu kan, terus kemudian juga ngeliat, refleksiin dulu ke ke dalam diri sendiri gitu, kalau orang lain misalkan kayak nggak uh, nanya gitu ya mengenai uh, minta, uh, kalau misalkan enggak yang nggak minta saran ataupun Nggak minta, bahkan nggak minta untuk dikritik gitu kan. Kayak behave aja gitu loh. Kayak bersikap dengan baik aja gitu. Sesama manusia gitu kan. Ya harusnya seperti itu sih. Tapi karena, ya karena pancaran kamu bersinar gitu kan. Jadi orang-orang uh, jealous. Terus uh, kayak harusnya dia berada di bawah aku gitu kan. Harusnya dia nurut gitu. Harusnya dia... Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ngikutin apa maunya aku. Wah itu udah udah ini banget. Udah uh, toxic sebetulnya. Yang kayak gitu ya. Sebetulnya gitu yang aku lihat. Jadi harap diperhatikan dan jauh-jauh ya. Dan semoga saja kamu uh, dijauhi dari orang-orang yang uh, toxic dan negatif gitu kan. ya Dan kamu didekatkan dengan orang yang baik-baik sefrekuensi sama kamu. Dan sama pemikiran sama kamu gitu ya itu sebuah rizki juga sebuah anugerah juga gitu loh ditekatkan dengan orang-orang yang ngasih support ke kamu ya seperti itu ya, aku lihat boleh kritikan boleh gitu kan asalkan membangun bukan untuk menjatuhkan ya seperti itu Oke, itu yang bisa aku sampaikan ya bukan kemana-mana tapi nih ada coaching juga gitu kan ngeliatin ya ngejudge gitu kayak Uh, kucing yang ngeliatin gitu kan. Kayak tatapan bombastic side eye gitu kan ya. Itu, uh, itu yang terjadi mungkin gitu kan. Oke okay, ya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk pembacaan ini. Bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.